2002 ribu masya allah udah berapa tahun itu delapan belas dua puluh ya hmm, hmm. hal guys kali ini aku berada di candi mas ada di warung bude mini dia jualan soto sampai cel aku nyobain guys dari tadi aku lihat itu kayaknya rame banget yang beli jadi kita mau nyobain Ini ada jualan apa aja bu de? Jual soto. Jual soto. Sini ya. Ada gorengan-gorengan juga, guys. Ada tempe. Banyak -banyak belum datang sih. Ada soto ternyata. Soto boleh aku buka, Bude? Boleh. Soto Mbak Lantang apa nasi? Hmm, jangan pakai, jangan pakai deh. Itunya aja. Mau. Wow, kental Bukan banget. Itu, soto Soto. ayam, Guys. Ini dari tadi aku bolak-balik aku liatin rame, Bude. Makanya aku tak mampir. Penasaran. Ternyata benar bisa kalau rame berarti enak. Jam makan. Buka jam berapa Budi? Jam. Jam. Jam. Pagi. Kalau tutup? Hmm. Tutup jam Pas. Oh jam 4 sore. Berarti nggak sampai malam ya? Nggak. mau jangan. Nanti kenyangkan udah ada pecel. Kecil udah pakai lontong, lontong. Mm -mm. Oh, di Cakep, mau Ceker, kasih deh. Udah, deh. Udah, Oh, Hah? Ini kak. Mantul. Nah. <laughs> ini cara pengulekannya ini bumbunya apa aja Bu deh cabe kencur bawang putih guys ulekannya gede banget loh guys Oh kacangnya udah dihalus-halusin kasih gula merah pecinta pecel boleh dicoba ya guys kalau pandemi vaksin ini. Iya, udah pada tahu ya. Tahu enak udah langsungnya bar. Bapak, Bapak kodim tiap hari sini. Hmm. Bapak kodim. Iya, tadi aku lihat kok rame kapan enggak ramenya ini kan? Udah lah, dateng iya. Sabtu Minggu libur. Oh, Sabtu Minggu libur. Nah, nah, Banyak hmm, hmm, orang-orang kantoran ya. berapa omset sehari bu deh malam gak nentuin gak nentuin gak nentuin ya tapi habis gitu ya sopanya satu panci gede itu habis ya kadang nambah oh nambah wow. berarti enak Oh. A -a, jadi tinggal ngeracik kuah taraaa gak sudah jadi ini pecel To level berapa nih tadi pedes ya? Ini ada soto, kayaknya enak banget nih. Hmm, guys, ini sambalnya guys. Aku pakai plastik tangan nih, Ini sambal apa ini? Cabai setan. Tante udah bilangnya cabai setan, tapi cabainya mangem cabai capla. Cabai capla. Sini sini, kita nyobain sotonya dulu. Sudah. Oh, rempah-rempahnya kerasa gini Hmm. Oh, enak. Enak. Apa sih. Hey. Hmm. Lepuk. Hmm, Kuahnya meredok, guys. Bumbunya juga, bumbunya enak, pantesan rame banget. Hmm. Ya, aku mau nyoba yang enggak salah, geng, enggak salah. Hmm. Enak. memang mau Hmm, campurin mbak bakwan hmm. hmm. Hmm. Pokoknya, mantap! Biar aku mau lanjut makan pelan-pelan, ya. Pokoknya, rekomendasi. habis ludes toh so, pokoknya enak recommended cobain ya habis kan <tuk> ini dia nih Buda Mimi namanya enak banget boleh dicobain Sukses, ya, budem makasih banyak ya, makasih ya sama-sama saya suka like rekomen makasih ya dadah, <tuk> dadah Assalamualaikum <tuk>